Eh, asam boleh dia mungkin tak tak nak saya ni. Boleh dia. Kita <gười> nak larut guys. Ini pahit guys. Serius dua sudu aku kalau buat air ni tawan. Tawan Assalamualaikum guys. So hari ni, so, kau jangan tanya aku kenapa aku ke macam ni. Sebab dah sibuk-sibuk nak kerja, tiba buat check up kena baliklah. So apa yang aku nak buat hari ni Dah Alang tak pergi kerja Aku nak buat tempat tak Aku tahu kan Aku bukan Nescafe ni buat apa kan? So terima kasih yang berjaya idea dekat komen aku Dekat YouTube Untuk bagi cadangan buat Dalgona Coffee kan? So ni First Aku nak kenalkan Nescafe Susu Ni Oh low fat Lagi Gula Air panas Air batu So first kali Aku nak masukkan Nescafe Lekat pulak okay. ni Masukkan MSG, Dua sudu Masuk-masuk-masuk-masuk so, so, so, so. Macam ni okay. Tak pahit ke ni? Alamak Nak okay. tertonggi lepas Masuk macam lain macam ni Mesti pahit ke So gula Dua sudu sudah ada guys Nampak banyak Tensi guys Satu Tak lemah Tentu So So Air panas Dua sudut juga Lebih pula So, kena kacau cepat ni So, so, so, Macam lebih macam ni Lebih eh? ni eh, Korang beli kacau macam ni Kan macam <tubih>. Banyak air <tubih> So, kau benda je lah apa yang ada kan Kena buat cepat ni Aku rasa macam macam ni, ni Bau <tubih> Bolus keping dia kuat gila Ini macam Ini macam Saya rasa perut aku dah memulas sih Bau dia So, kita kacau ya. lah Okay, nampak tu Nampak tu guys Dia punya buih macam ni guys Dalgonang lah, dalgonang eh Ni idea kawan aku juga Tengah asyik lah sebab pagi idea Untuk buat benda ni sebab so daripada tak ada buat apa, -apa nak bagi kerja pun kena suruh balik okey kita buat nak go nak kopi aduh minum pula nak kopi hmm. okey nampak tak guys kita apa tak ada kesibukan tak jumpa tak jumpa eh berpeluh kan Ayuh, jangan risau Ini mesti gali Air dia selalu banyak Kita tuang <tutuang tutuang tutuang> lebih Kita tuang lebih pulak Air dia Tapi tak apa Kita teruskan Walaupun terlebih. Tapi Apa yang menarik Di uh, sini Dalgona coffee ni Aku tak pakai susu Yang aku tunjuk tadi Aku nak pakai susu apa Okay, dia lopak Susu pisang dia lopak Saya try Kalau sakit perut bukan korang Aku yang sakit perut. Aku yang Buat je Apa? Nah, Macam mana susu pisang Kalau kawan kopi ni Tak ada apa-apa kan? ada apa-apa lah Eh ada apa, -apa okay, lah Mai lah Macam air dia kelebih lah Bue dia kan? Bui dia jadi sini. guys nampak kecil-kecil oh bau dia uh, bau dia dah berpeluh bau bau je bot dah, bubuh flow dah. Eh, kena tiga ah macam. Kena beli. Bincin juga ah, kalau pelai terlebih kan. Ah. Uh. Nak betul-betul buih dia naik guys. Kan eh. Hmm kau aku ada apa mesin pakai la mesin uli mesin uli tu ah kalau kau tak nak, nak macam ni berpeluh macam ni pakai okay. ni kita memang duduk rumah saya saya tangan eh kau tak pakai macam ni kan kau kena uli benda ni kan ni disebabkan ha. orang kata pergi kerja dah sayang siap ayu kerja kena balik rumah inilah nasine enjer kena balik kan. Eh. Yes. Aktiviti kita buat. Hmm, nampak tak pagi laju. Nampak senam-senaman tangan dekat umak ni. Ha. ni okay, boleh lah ni. Aku aku yang minum kau kau pandai-pandai kalau kau nak lagi bus banyak tu kau kacau lagi lebih lebihlah. <laughs> kau kacau lagi lebih eh. Table perlu dah. So aku nak terus buatlah. Janji kita tak jadik ke aku pun minum si lah. Uh, beberapa guys, berpeluh menitik minit, aku ni So ni eh? aku buat, okey, aku tak ikat batu Oh, tumpul, mantul, mantul, mantul, cedok guys, cedok guys. Ah, nampak tak? Ah, mantul guys, mantul apa pakai susu pisang <laughs> susu, susu pisang ai, Susu pisang ai. Ini lofak So mana yang kau rasa Nak order Aku ada stop banyak ni Susu pisang ha, Susu pisang Lebih oh, dah Ni kalau minum ni uh, Selain macam dah ni Jangan sakit perut dah Hmm. Okay guys So Tidak kacau-kacau ni tadi Tidak kacau-kacau Tidak kacau-kacau Tuang guys Tuang Wuuu Tidak kacau-kacau Tidak kacau-kacau Uh alguna kopi aku dah siap antulah eh ini susu pisang susu pisang susu pisang nak order boleh order <laughs> nak okey <laughs> tak order tak ada tak ada okey aku nak nak try dulu lu aku tak tahu nak try macam mana ni aku rasa yang belakang ni pahit <laughs> aku tak boleh minum ni kalau Hirup ni Ui, baik, baik. baik. baik. Tercedok aku ni, pergi toilet je ya hari-hari ni <laughs> Aku kena gaul dengan susu pisang ni dulu Aduh Kacau lah <laughs> Aduh, pisang tu memang. Susu pisang Susu pisang ni memang pisang Pisang tu Aku pun tak tahu rasa apa ni eh? Belum rasa aku dah berpeluh Haa <tuh> Tenang guys, tenang guys Tenang okay. Bunga tak sorry okay. Haa <tuh> Eh asal buih dia Makin tak, tak nak saya ni Buih dia <tuh> Dia tak nak larut guys, Ini fahit guys Jadi, 2 sudu aku Kalau buat air ni, cawan besar aku pakai ni <tuh> Eh. Uh. Ya, asyik sikit. Oh, nice guys. <laughs> Macam <kopiko. laughs> Wife aku ni ku. Aduh. Wifi aku tambah aku habiskan. <laughs> Aduh. Oh, memang bandu ni guys. Aku yang tercedok je kat 50 Susah ni lupa dia. Ya? <laughs> <Okay>. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, <tuk tangan> eh, Pandu. Imam Pandu. <tuk tangan> wei memang padu padu. Maklup eh? Maklup eh? Haiu boleh tahan tak? Kalau kotak tak kacau tadi memang pahit jugak ah yang buih tu. Ah memang tengam cuma masa kacau tadi air dia terlebih ah. Okey, boleh cuba ah susunya Lofa dengan Reski pie tadi kan. Jangan guna sichang eh, Jangan guna sichang. Hello, ha sia pisang Pisang. Ah. Pisang Pisang Pisang. Pisang, Nampak tak besar tak besar pisang aku. <tisang> so. Ya. Karantina. Eh. Eh. Semalam ni nah. okay. Aku sebenarnya kuih Hari Hari yang ke-11 So, harinya, hari yang ke-12 Quarantine Jangan, sakit perut Yang <laughs> macam-macam Dia pun dah bukan-bukan ni <laughs> Okay guys Jangan lupa like, komen So ada soalan korang ada idea yang baik nak aku cuba? Ah korang komen ni oah. Yang buat subscribe guys. Nice. Alah aku wish. Wish lah Betik merah aku pula.